Hasilnya, persahabat, ya, diputuskan Satu Ramadan jatuh pada hari Kamis besok, tanggal 23 Maret 2023 Alhamdulillah, persahabat Mudah-mudahan tentunya kita semuanya diberikan kesehatan Diberikan kekuatan Mudah-mudahan kita semuanya bisa lancar untuk menjalani ibadah puasa Mudah-mudahan, persahabat, ya kita semua diberikan kebahagiaan, lancar rezeki, dan mudah-mudahan kita semuanya juga, persahabat, ya. Selalu diberikan kekompakan untuk selalu support idola kesayangan kita, Leslar Family. Kemudian juga, persahabat, ya. Untuk berikutnya, ini ada postingan dari Bunda Lesti 2 jam yang lalu. Bunda Lesti memposting kalimat, mohon maaf lahir batin, kata Bunda Lesti. Sama-sama untuk Bunda Lesti. Mudah-mudahan kita semua saling memaafkan, persahabat, ya. Dan mudah-mudahan... Kita semuanya selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Selanjutnya persahabat disimak juga Ini ada momen cidukan BBL yang lucu dan sangat aktif banget persahabat Ketika Bunda Lesti, Bapak Bilar, Habib, dan ada Kartika Putri juga Lagi melihat video di handphone Tiba-tiba, ini anak satu persahabat ya. Ini gercep banget pengen lihat. kepo nih persahabat ya. Kita lihat nih, aksinya BBL yang pengen lihat. Aduh, Masya Allah. Ini sungguh-sungguh menggemaskan sekali. Kita lihat juga kalimat yang ditulis oleh Erna Ningsi. Ada dua bayi kepo ternyata. Terus yang atuh ikut-ikutan nunjuk pula. Jangan dicari suaranya. Dari sananya emang gak ada, katanya tuh. <laughs> ada juga persahabat ya. Tanggapan komentar diberikan juga dari Hakan Yati Masya Allah gemesnya seikutan so nunjuk ya nak pengen aja ikutan sibuk katanya tuh emang betul-betul aktif banget nih BBL makin menggemaskan, membuat kita semakin bahagia Alhamdulillah selalu disuguhkan vitamin yang sangat bener benar bikin happy kita semuanya Masya Allah kemudian juga persahabat selanjutnya kita simak nih outfit kecenya Abang L hari ini Outfit yang dipakai oleh Abang L ini bukan kaleng-kaleng. dia ya. dimulai, kita lihat nih, sweater yang dikenakan oleh tentunya BBL, merek Zara, dibanderol di situ. Di harganya rp 256.000 dan untuk jaket, persahabatan yang dipakai oleh Abang L ini juga harganya fantastis, merek Gucci dibanderol Rp627.245.000. Untuk celana jeans pendeknya Abang Fatih ini mereknya Zara, dibanderol Rp283.231 dan untuk sepatu Dior yang dikenakan oleh Abang El ini dibanderol rp rupiah. Harga yang sangat amat fantastis Untuk outfit kecenya Abang El hari ini Berkah barokah untuk rezekinya Mudah-mudahan selalu bisa nular ke kita semuanya Untuk rezeki idola kita, amin Kemudian juga persahabat yang berikutnya Informasi juga untuk warga Konoha Yuk sama-sama kita tunjukkan cinta dan dukungan Untuk Leslar Leslovers Tentunya akan membuka partisipasi Persahabat ya Untuk merayakan Anniversary Leslar yang ketiga Semangat pokoknya untuk Teman-teman semuanya Bismillah Kita informasikan persahabat ya Karena sebentar lagi Leslar akan anniversary yang ketiga tahun Oh. 2G, beserta fanbase Leslar Lovers mengajak followers L2G tanpa terkecuali untuk ikut dalam project anniversary ini Untuk teman-teman yang mau ikut berpartisipasi bisa DM melalui L2G atau ke Alfati on the tube Lovers Global, persahabat ya. Ini informasi langsung dari admin Leslar Lovers Global Semangat untuk kita semuanya Mudah-mudahan selaturahmi tetap terjaga